Bismillahirrahmanirrahim. Hai sob, di sini dan sobat di sana. Meski jarak kita jauh, tapi kita masih bisa saling berbagi ya, sobat sekalian. Kita sudah nggak asing dengan perbanyakan tanaman aroid, terutama philodendron dengan perbanyakan batang satu ruas satu ruas, sobat sekalian. Nah, bagaimana kalau itu diterapkan perbanyakan dengan satu ruas satu ruas ini diterapkan ke Keluarga Aroi juga tetapi Dari genus aglonema Sobat sekalian Apakah itu bisa? Nah kali ini Fahri Akan bagi tips Cara perbanyakan aglonema Supaya benar-benar jadi banyak nih sobat sekalian Karena kita akan menerapkan Perbanyakan dengan Potongan batang aglonema Satu ruas satu ruas Atau satu ruas Dengan satu daun pancing Bahkan yang tanpa daun pancing Oh uh, apakah bisa diterapkan di aglonema dan medianya juga cukup praktis sobat sekalian yaitu dengan media oasis, nah oasis ini kita gunakan karena bersih, menyerap air cukup lama, steril dan juga ringan serta mudah didapatkan di tempat sobat sekalian pastinya ya, karena di toko tanaman pasti ada untuk oasis oasis itu apa? Dan bagaimana cara perbanyakan aglonema dengan satu ruas-satu ruas bahkan tanpa akar dan tanpa daun pancing? Sobat penasaran, ikutin Fahri terus nih sobat sekalian. Kamu nanti akan ku potong-potong nih. Simon Nah sobat sekalian pasti gagal fokus dengan tank atau akuarium yang ada di belakang Fahri nih sobat sekalian. Apakah ini asli ya? Ini adalah aquarium atau tank jumbo atau mega tank asli. Dan ini ikannya asli, air asli ya. Jadi kalau sobat sekalian ada kesempatan mampir ke Fahri Orchid, bisa lihat berbagai jenis ikan di sini. Di sana ada, di sana ada. Cuman yang kesut. Pas yang ini ya, kucing juga ada, kura-kura atau tortoise ada. Jadi di Vario Orchid ini, selain menyediakan tanaman favorit sobat sekalian, di Vario Orchid juga banyak hewan seperti mini zoo ya. Karena Fahri memang pecinta tanaman dan juga hewan. Apakah sobat sekalian ada yang suka tanaman dan juga hewan? Hewan apa aja sih yang sobat pelihara di rumah? Sobat bisa tulis di kolom komentar ya. Pasti Vario yakin... Banyak dari sobat FO yang juga pelihara kucing juga. Oke, sobat sekalian yang perlu sobat siapkan adalah aglunema yang siap diperbanyak dengan batang yang sudah panjang atau sudah tua. Apapun jenisnya ya, Pak Hari kasih contoh dua jenis nih untuk aglunemanya. Kemudian seperti biasa, siapkan pisau yang disterilkan dengan alkohol ataupun pakai antiseptik bisa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 yang tanpa daun pancing ini terlalu pendek, sobat bisa potong dua ruas. Di sebelah sini ada calon mata tunas, meskipun masih calon mata tunas, tetapi tetap sudah terlihat. Kemudian yang atasnya itu adalah sebelah sini, biasanya zigzag. Di sini dan di baliknya, di sini di baliknya. Nah, kalau sobat mau coba satu ruas, okay, kita potong bagian sini nih sobat sekalian. Bismillahirrohmanirrohim. Kita coba di bagian sini Bismillahirrahmanirrahim Nah Tipis banget memang sobat sekalian nah. Oke ini adalah calon mata tunas Jadi terbawa ya Ini calon mata tunas Ini calon mata tunas sobat sekalian Nah Nanti nanamnya jangan kebalik Uh, ruas ini uh, mata tunas ini berada di atas seperti ini. Oke. Okay. Dan kita potong lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang dua ruas ya. Jadi di sini Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ini yang ada daun pancing. Nah, ada daun pancing ini. Ini posisinya nanti kita potong di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hati, hati pakai ujung pisau supaya daun pancingnya tidak patah nah ini satu daun pancing sobat sekalian tuh ya Nanti tunasnya ada terselubung di ketiak daun dan ini bisa ini dua ruas Bismillahirrahmanirrahim ini ini satu daun pancing sobat sekalian Nih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 Bismillahirrohmanirrohim. Oke, ini lumayan ruasnya agak panjang sobat sekalian, jadi lebih mudah ya. Bisa satu ruas satu ruas satu ruas. Ini satu ruas Bismillahirrohmanirrohim. Ini mata tulasnya di sini. bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim ini ada yang dapat satu daun pancing sobat sekalian Di bagian yang ada daun pancing ini, sobat pakai ujung pisau dan harus hati-hati supaya daun pancingnya tidak patah. Nah, seperti ini ya. Pendek banget sobat sekalian. Oke, selanjutnya kita celupkan. Kita celupkan potongan-potongan tadi. Kita celupkan di bakterisida plus fungisida Air bersih Kemudian kita beri bakterisida plus fungisida Satu sendok makan Kita aduk Jadi supaya kental ya Kemudian potongan-potongan tadi kita celupkan Sebentar saja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 Oke. Okay. Kemudian kita angkat. Kita, kita celupnya udah ya, kita angkat. Ini kita celupnya udah. Mana sih? Udah habis ya. Udah habis. Ini Fahri ada Agonema Pictum Tricolor. Ini Fahri juga akan potong satu ruas satu ruas. Pictum Tricolor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, calon tunasnya nanti akar akan keluar dari garis ruas ini. Ada satu daun pancing Dan ini pucuknya Kita sisakan tiga daun Kita celup di larutan Fungisida sida plus bakteri sida sebenarnya nggak dicelup dengan larutan ini pun nggak masalah ya Tapi ini untuk mencegah kontaminan atau masuknya bakteri atau jamur kemudian sobat siapin tray aku nggak punya tray nih oke pakai tatakan aku nggak punya tatakan pakai nampan di saya ini tatakan Sobat sekalian, kalau sobat beli oasis itu kan kondisinya kering. Nah, kemudian kita rendam di dalam air sampai tenggelam sendiri. Ya, merendam oasis itu tidak boleh kita paksa tenggelam seperti ini karena nanti dia tidak menyerap air dengan sempurna. Jadi, biarkan dia pelan-pelan menyerap air dan tenggelam sendiri. Itu contoh yang sudah tenggelam setelah dia menyerap air dan terasa berat ya kalau kita angkat kemudian oasis yang sudah kita rendam tadi sobat sekalian ini oasis yang sudah kita rendam udah berisi air ya karena oasis ini kan tebal banget nih sobat sekalian nah, kita tipis ini sobat sekalian bismillahirrahmanirrahim kita bagi jadi tiga Ini kita bagi tiga, satu, dua, tiga. Supaya tidak terlalu tebal. Karena batang agronemanya itu kan pendek sekali, sobat sekalian. Ini udah jadi tiga bagian. Kemudian. Kita tekan di sini untuk menjiplak nih, sobat sekalian. Set. Nah, ini kan kelihatan jiplakan nih yang yang enggak ada habisnya ya. Kita jiplat nih sebentar sekali. Nah, ini kan kita bisa lihat ukuran dari lubang tray ya. Oke, kita kira-kira aja bisa ya. Tiga, satu, dua, tiga. Terus ini jadi 1 3 1 2 3. Sini jadi 6 sekali Kemudian kita masukin nih di sini sobat sekalian. Set, set, set. Nih, ringkas ya. Nah, oasis ini selain steril, bersih dan di, dia menyimpan air. Sobat sekalian ya, kalau yang pakai tatakan enggak masalah. Kalau enggak punya tray ya, sobat bisa pakai tataan. Tataan di sini. Nah ini, sobat bisa kasih air di sini supaya wasisnya tetap basah. Dan kita potong-potong sobat sekalian. ketika sobat memotong kue lapis atau kerasian Seperti ini sobat sekalian taruh pada tray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 Ini garis ruas, ini tunas, jadi posisinya seperti ini. Kita tinggal tancepin aja sobat sekalian di sini. Kita tekan Bismillahirrahmanirrahim set. Nah, seperti ini sobat sekalian. Cukup mudah ya. Nah, tinggal tekan seperti ini. Kemudian kita taruh di tatakan. tinggal kita taruh gini, kemudian kita tekan aja, set. karena oasis ini empuk banget, jadi dengan ditekan ini batangnya tidak akan rusak. jadi oasisnya yang akan belesek atau membentuk lubang. Jadi kita taruh sini.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 Nih, kita tusukin gini, dia kenceng nih sobat sekalian. Ya. Ini yang ada yang pucuknya ya, tuh. Kita tusukin gini, dia enggak rebah. Nah, ini yang ada daun pancing nih, tusukin gini tuh, dia enggak rebah ya, kenceng. Kelebihan dari oasis, kita taruh tatakan. Oke, okay, sangat mudah, sobat sekalian. Kita tanam, jangan sampai kebalik. Garisnya di bawah, tunasnya di atasnya. Bismillahirrahmanirrahim, ini garisnya di bawah, tunasnya di atasnya. Ini garis Ini dua ruas ini Nah, kemudian kalau sobat punya ruang sungkup, sobat bisa taruh di ruang sungkup. Kalau nggak ada, sobat bisa dikerodong atau dibungkus dengan plastik supaya mengurangi penguapan. Jadi tanaman aglonema yang habis kita potong-potong ini penguapannya berkurang, suhunya stabil di dalam plastik sehingga dia tidak layu. Dan efektivitas dari Penyerapan air, kelembapan, sirkulasi udaranya seperti vakum ya kalau di dalam sungkup atau di dalam plastik. Jadi tidak terpengaruh dengan iklim luar yang tidak stabil atau kadang ekstrim. Dengan sungkup ini suhu di dalam sungkup itu lebih stabil, agak namanya lebih kuat dan lebih cepat tumbuh. Nah, ini hasilnya. Kita jadi banyak nih sobat sekalian Setiap ruas, bayangkan aja Setiap ruas jadi satu tanaman Kalau sobat males nyiram Ini tinggal diisi air Sobat sekalian Supaya was ini tetap basah Nanti akar akan tumbuh beserta tunas setelah dua bulan hmm, cukup mudah sobat sekalian ya jadi aglonema pun bisa diperbanyak dari satu ruas satu ruas nih bahkan ruas yang sangat pendek sobat sekalian nih bahkan ruas yang sangat pendek sekalipun nih bahkan ruas yang sangat pendek sekalipun kita bisa menanamnya sobat sekalian, nih. tuh ya. nanti tunas akan jebol di oasis ini akar juga akan keluar keluar. Nih. Oke, kalau sobat nggak punya ruang sungkup nih, sobat bisa kerodongin pakai ini plastik bening ya, plastik bening, dan kita masukkan seperti ini sobat sekalian tapi dikasih air dulu sobat sekalian ya kita kasih air dulu di sini biar oasisnya selalu basah nggak usah banyak-banyak kira-kira sepertiga dari tinggi nampan atau tatakan dan kita tudung plastik seperti ini sobat sekalian bismillahirrahmanirrahim Oke Kemudian ujungnya kita tutup rapat ya, pakai karet lah atau pakai jam tangan lah atau pakai cincin lah. Pakai cincin emang bisa, bisa lah pakai cincin. Coba ya, nih pakai cincin. Tuh. Tapi nanti kalau mau pergi-pergi cincinnya nggak ada nyariin. Ya udah pakai karet aja ya. Oke, pakai karet ya. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Allah, tumbuh. Jangan lupa berdoa. Nah, ini. jadi malah kayak bunga mawarnya Beauty and the Beast ya. Ada kerodongnya. Nah, sobat sekalian, hanya perlu menunggu dua bulan, sobat sekalian. Lihat bagaimana nafas pahri kalau cadangan air di dalam habis. Nah, kalau kerodongnya atau plastiknya ini nggak bolong, normalnya airnya... Nggak cepat habis karena penguapan itu nggak bisa keluar Jadi cuman nguap balik lagi nguap balik lagi di dalam plastik Jadi paling kalau berkurang sedikit aja ya Karena plastik tetap punya pori-pori dan air tetap bisa menguap tapi sedikit sekali Nah kalau kira-kira airnya kok udah mau kering ya tinggal ditambah lagi buka sungkupnya tutup lagi Dan kalau sungkupnya ini terlalu ngembun atau terlalu banyak air di di dinding-dinding plastik ini sobat bisa lap-lap pakai kain kering kemudian tutup lagi gitu ya gitu sobat sekalian cukup mudah ya tapi ini pakai karet aja jangan pakai cincin apalagi pakai jam tangan nanti kalau ditanya jam berapa malah susah ya ini sobat sekalian cukup mudah ya kita tunggu dua bulan setelah dua bulan nanti Fahri akan update lagi sobat sekalian. Oke, ini Fahri akan taruh di ruang sungkup ya, karena Fahri punya ruang sungkup ruang khusus untuk menyungkup Sobat mau ikut ke ruang sungkup yang mengap ngap Kalau sobat nggak punya ruang sungkup, sobat bisa memberongsongnya atau menaruhnya dengan kerodong plastik seperti ini. Ini udah seperti sungkup. Oke mari kita pergi ke ruang sungkup, sobat sekalian Sobat sekalian nanti hasilnya setelah 2 bulan Mari akan share videonya Akarnya sudah tumbuh atau belum dan tunasnya sudah tumbuh atau belum Seharusnya sudah ya Kenapa nggak sekalian langsung ditampilkan sekarang? Karena nanti videonya terlalu panjang Oke kita ke ruang sungkup. Oke, kita letakkan di dekat triumpapila minum nih, sobat sekalian. Oke, kita letakkan di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, ruang sungkup ini banyak sekali seedling atau hasil dari biji Anthurium, ada Anthurium clarinervium, papila minum for chairman, ada Anthurium vita atau dasi Yamet kudasi, Yamet kudasi, bang Yamet. Ini lagi ini apa kak? Tarantula tak? Tarantula atau Clarinervium. Terus di sana juga banyak Monstera, Monstera yang satu daun satu daun. sini ada pisang varigata nih, Florida varigata yang baru panen terus sudah ditanam. Terus tinggal tunggu nubu daun. Sini ada Petrea juga eh, hidup nih petriahnya nih. Kita lihat akarnya udah keluar belum ya? Belum tapi ini udah mau bentuk kalus Ini udah keluar tunas Udah ah panas Oke Jadi sobat sekalian Sangat mudah ya untuk memperbanyak aglonema Dengan potongan batang Satu ruas satu ruas bahkan tanpa akar seperti yang kita lakukan pada monstera, Philodendron, ternyata aglonema juga bisa, sobat sekalian, dan medianya pun sangat praktis ya, sobat sekalian, bisa menggunakan oasis. Nah, kalau sobat nggak ada oasis, bisa pakai alternatif media lain seperti rockwool yang biasa untuk hidroponik, kemudian juga bisa pakai moss, baik itu java moss ataupun sphagnum moss, moss yang putih ya. Sobat pasti penasaran dengan hasil propagasi aglonema ini? Kita akan update lagi atau Fahri akan upload video terbaru 2 bulan ke depan. Apakah metode ini benar-benar efektif dan berapa persen aglonema yang tumbuh? Dan setelah 2 bulan nanti, apakah baru akar saja atau sudah beserta tunas yang tumbuh, sobat sekalian? Sobat penasaran, pantengin terus channel Fahri Orchid. Kita tunggu dua bulan ke depan. Ambil yang positif, ambil ilmu yang baik dari saya, yang jelek-jelek dibuang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yuk! Simon! Simon!